Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Leslor dimanapun Anda berada, kembali lagi di 4TV akan memberikan kabar baik, kabar terbaru, dan pastinya vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukungnya. sahabat dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat, untuk kabar terbaru di malam hari ini pastinya seneng banget ya Dan happy banget nih melihat Abang Fatih yang sedang digendong oleh Omar Rosmaladewi Masya Allah di unggahan pub dance BBL ketiduran Persahabat ya, kita seneng dan pastinya bangga sekali. Alhamdulillah Persahabat ya, melihat Abang L digendol oleh Oma, masya Allah hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Virus Leslor mengatakan, masya Allah. Sehat-sehat Abang El beserta Oma Amin Ada juga tanggapan lain dari akun Lester Sweeti mengatakan Masya Allah Teberakallah Sehat selalu Bapak Daniel dan semuanya Amin Dan kita lu juga berselamat ya Ada komentar dari Kak Rosanus Kales 24 Telur mengatakan Wah lagi dimana Abang katanya tuh ya Kita lihat jawaban dari tujuh puluh 74 Kak Ros biasanya paling gercep mulung katanya tuh Kita lihat nih komentar jawaban dari Bunda Okna Nah, 98 Sepertinya lagi dinner kumpul barang keluarga Leslar Ya Kak Rus, apa sekalian Mau antar Oma berangkat ke Jepang Ya mereka, wow Apa mungkin, mengantar Oma Berangkat ke Jepang Apa, ada tentunya Kerjaan lain Wow, masya Allah bang, pokoknya kita bahagia Malam hari ini melihat kebersamaan Abang Fatih dengan Oma Dewi kita juga bersahabat ya, di pastikan selanjutnya Kali ini foto barengnya dengan Opa Daniel Aduh Masya Allah, Alhamdulillah ya semangat banget kata Opa PBL-nya Luar biasa, mudah-mudahan keluarga besar Leslar pun selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik Amin, ini gemes banget ya Masya Allah Pokoknya bahagia sekali malam hari ini mendapatkan asupan vitamin Yang Masya Allah banget disuguhkan oleh pub dance persahabatnya kita lihat juga di diunggahan IGS nya Bang Bobby Suarez setengah jam yang lalu mengunggah foto yang sama yang diunggah oleh Opa Daniel kita lihat kalimat pertanyaan persahabatnya apa yang kalian rasa guys katanya tuh seneng happy capur aduk pokoknya persahabatnya yang kita rasakan adalah bangga dan bahagia malam hari ini doakan